Salah satu hal yang membuat kucing sping menjadi kucing yang populer adalah bulunya yang jarang, bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Kucing sping yang bulunya botak membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga kesehatan dan kebersihan mereka. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing sping. Membersihkan kulit dan telinga, salah satu keunikan kucing sping adalah kulit mereka yang terlihat jelas. Kulit kucing sping memerlukan perawatan khusus seperti membersihkan bagian yang tersembunyi di balik bulu pada kucing lain. Membersihkan kulit secara teratur dengan lap lembab akan membantu menghilangkan kotoran dan minyak yang menumpuk. Selain itu, telinga kucing sping juga memerlukan perawatan khusus. Bersihkan telinga kucing dengan kapas atau tisu yang dibasahi dengan cairan pembersih telinga yang aman untuk kucing. Pastikan untuk tidak membersihkan terlalu dalam dan jangan menggunakan benda tajam seperti kitip. Menjaga kuku, kucing sping memiliki kuku yang tumbuh dengan cepat dan perlu dipotong secara teratur. Pastikan untuk menggunakan gunting kuku yang aman dan tepat untuk memotong kuku kucing. Memotong kuku kucing secara teratur tidak hanya membantu menjaga kesehatan kucing, tetapi juga membantu mencegah kerusakan pada furnitur dan perabotan rumah. Memandikan, kucing sping tidak memiliki bulu yang bisa menjaga suhu tubuh mereka, sehingga mereka lebih mudah merasa dingin. Oleh karena itu, perlu untuk memandikan kucing sping dengan air hangat secara teratur untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Pastikan untuk menggunakan sampo yang aman untuk kucing dan mengeringkan kucing secara menyeluruh setelah mandi. Menjaga kebersihan gigi, sama seperti kucing lainnya, kucing sping memerlukan perawatan gigi yang baik untuk mencegah penyakit gigi dan gusi. Membersihkan gigi kucing secara teratur dengan pasta gigi khusus kucing dan sikat gigi khusus kucing akan membantu mencegah masalah kesehatan gigi dan gusi yang serius. Memberikan makanan berkualitas. Kucing sping memerlukan nutrisi yang tepat untuk menjaga kesehatan dan keindahan kulit mereka. Pastikan untuk memberikan makanan berkualitas tinggi yang cocok untuk kucing sping. Perhatikan juga porsi makanan yang diberikan agar kucing sping tidak kegemukan. Perawatan kucing sping memerlukan sedikit usaha ekstra, tetapi jika dilakukan secara teratur akan membantu menjaga kesehatan dan kebersihan kucing sping Anda. Selain itu, memberikan perhatian ekstra kepada kucing sping Anda. Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk merawat kucing sping Anda. Menjaga suhu ruangan yang nyaman, kucing sping memiliki kulit yang tipis dan kekurangan bulu, sehingga mereka lebih sensitif terhadap suhu dingin dan panas. Pastikan untuk menjaga suhu ruangan yang nyaman untuk kucing sping Anda dengan mempertimbangkan suhu eksternal dan musim. Anda juga bisa memberikan pakaian hangat dan selimut untuk menjaga kucing sping Anda tetap hangat saat suhu ruangan dingin. Memberikan mainan, seperti halnya kucing lainnya, kucing sping juga memerlukan stimulasi dan kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka. Memberikan mainan dan alat bermain yang aman dan menarik dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan kucing sping Anda. Menjaga lingkungan bersih, kucing sping adalah jenis kucing yang suka bersih dan akan cenderung membersihkan diri mereka sendiri. Namun, pastikan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kucing sping Anda tetap bersih dan sehat. Bersihkan kotak kotoran kucing setiap hari dan pastikan bahwa tempat tidur dan peralatan makan dan minum mereka juga bersih. Mengecek kesehatan secara berkala, kucing sping rentan terhadap beberapa masalah kesehatan seperti alergi kulit dan infeksi telinga. Pastikan untuk membawa kucing sping Anda ke dokter hewan secara teratur untuk cek kesehatan dan perawatan yang diperlukan. Jangan ragu untuk memeriksakan kucing sping Anda jika Anda melihat tanda-tanda masalah kesehatan atau perilaku yang tidak biasa. Dalam kesimpulannya, perawatan kucing sping memerlukan perhatian khusus dan usaha ekstra, tetapi hasilnya akan membuat kucing sping Anda tetap sehat dan bahagia. Pastikan untuk melakukan perawatan secara teratur, memberikan makanan berkualitas tinggi, dan memberikan stimulasi dan lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing sping Anda.